Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, baik-baik saja Horei Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Bicinil maarjumil faham Amin ya Robbal alamin sudah siap mengikuti pelajaran hari ini Nah sebelumnya bu guru mau absen dulu ya Ira Dina? Bu, aku, aku. Ya, hadir semua ya. Sekarang, anak-anak, uh, apakah ada yang sudah tahu apa itu pelangi? Bu, pelangi indah sekali, banyak warnanya. Siapa yang pernah menyanyikan lagu? pelangi-pelangi ayo siapa? aku, tapi tidak apa, -apa. sudah tidak apa-apa Hira, sekarang Burayu mau tuliskan dulu lirik lagu pelangi-pelangi nanti kita nyanyikan bersama-sama ya ayo hey, nyanyi mari kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak satu, dua, tiga <muluh> Kami pelangi, Ada bunyi panjang, ada bunyi pendek. Bunyi panjang, contohnya pelangi-pelangi itu yang bunyi panjang. Bunyi pendek, alangkah indahmu. Ayo, siapa yang tahu apa bunyi panjang? Ada yang bisa jawab? Tahu. Ya kamu, Ira, ha -ha, coba sebutkan, apa lagi contohnya bunyi panjang? Di langit yang biru, betul tidak, Bu? Hehehe. Apaan sih kamu, Ira? Rina juga tahu bunyi pendek. Apa hmm. lukismu aku? Ya Ira, ha -ha, tepat kamu. Kamu dapat bintang 2. Selamat ya. Makasih Bu Guru. Yo, Dina, kamu kurang tepat tapi kamu dapat bintang 1. Lain kali ditingkatkan ya. Ah, bu Guru kok gitu sih? Tapi nggak apa-apalah yang penting dapat bintang. Anak siapa yang hari ini membawa penggaris? Ayo aku bawa aku juga bawa bu sudah selesai menulisnya ayo siapa yang belum Aku, ya, bu Dina juga sudah ayo anak-anak sekarang dibuka bukunya dan diperhatikan di papan tulis ini uh, ayo mari kita baca bersama-sama setiap benda memiliki panjang Alat untuk mengukur panjang benda adalah penggaris. Seperti ini, anak-anak. Nah, e, satuannya di penggaris adalah cm atau disingkat dengan cm. Gitu. Contohnya, panjang buku adalah 30 cm. Panjang pulpen adalah 20 cm. Cara mengukurnya seperti ini. Ini ada penggaris. Ini cari di angka 0, dipepetkan di sini terus kita ukur. Ini panjang pulpen ini ternyata cuma di angka 11 cm. Seperti itu. Harus dicari angka nolnya, anak-anak pokoknya gitu. Contoh lain lagi adalah kalau kita mengukur panjang meja. Perhatikan mejanya masing-masing. Nah, itu juga misalnya panjang meja adalah 50 cm. Bagaimana? Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Ayo silakan bertanya, Nana. Uh, aku mau tanya. Ya Ira, apa yang ditanyakan? Bagaimana cara mengukur panjang meja? Yang mana bu panjangnya? Yang mana? Jadi begini ya cara mengukur panjang meja. Ini ada penggaris, ini ada meja. Kita ukur, kita pepetkan di sini ada angka nol. Kita cari angka nol, kita ukur panjang mejanya. Ya, ini sampai 30, ini penggarisnya perhatikan cuma sampai 30. Mejanya kita tanda kasih tanda. Sudah terus di sini lagi setelah 30 ada 20. Jadi panjang mejanya 50 cm. Bagaimana Ira? Sudah paham? Iya, Bu. Sekarang Dina, Bu Rahayu ingin kamu maju ke depan mencontohkan untuk mengukur pensil ini. Ayo, silakan maju. Halo teman-teman, kali ini aku akan mencontohkan mengukur panjang pensil. Ini pensilnya, ini penggarisnya, kata Bu Guru. Angka nol harus dipepetkan di sini, di mana angka nol ini di sini. Nah, ini teman-teman, jadi panjang pensil ini itu lucu Ini angka nol, teman-teman, harus ini satu dua tiga di sini. Ada angka 17 jadi panjang pensil ini 17 belas sentimeter. Ya, tepat sekali Dina, selamat kamu dapat dua bintang ya Hei, Terima kasih Bu Guru Sekarang, Bu Rayu akan Membentuk Kalian menjadi perkelompok Ira dengan Dina Tugasnya adalah Mengukur Menggunakan penggaris Yang diukur adalah Penghab bus pensil terus pensil dan meja Siapa anak-anak? ayo kerjakan iya Bu. kok sama Ira Bu? Dina kenapa memangnya kalau harus sama Ira? kalian itu berteman harus rukun sama teman harus baik sama teman termasuk sama Ira jadi dengan siapapun kita dapat tugas itu. Ya sudah, itu teman kita. Kita harus tetap baik, semangat. Iya bu, iya. Ayo Ira, ayo kita kerjakan. Oh. Bagaimana Nana? Bisa mengukurnya? Bu, pensilnya licin. Kalau mau ditempelin penggaris ini nggak bisa, susah. Ayo Dina. Bantu Ira pegang pensilnya supaya pensilnya nggak gerak Iya bu Ayo Ira aku bantuin pegang pensilnya biar nggak gerak Sekarang tunjukkan ke depan hasil kerja kalian Ayo presentasikan di depan teman-teman kalian Hai teman-teman Aku kerja kelompok bareng Ira Aku mau tunjukkan caranya mengukur pensil Nih. Ya, tepat sekali. Kelompoknya Dina dan Ira sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Jadi untuk kelompoknya Dina dan Ira dapat 5 Bintang Selamat ya Kelompok yang lain Jangan patah semangat Nanti giliran kalian maju harus lebih baik Daripada kelompoknya Dina dan Ira Sekarang Bu Rahi punya tugas rumah Untuk kalian Dikerjakan sendiri-sendiri Ayo dibuka buku tugasnya Ditulis Tugasnya adalah Ukurlah lima benda di rumah kalian dengan menggunakan penggaris. Lalu, tulis di buku tugas. Sekarang silakan dibuka buku kalian di halaman 5. Nah, kita akan Berbicara tentang minta maaf dan minta tolong. Siapa yang pernah meminta maaf? Saya pernah minta maaf. Minta maaf dilakukan saat kita selesai melakukan kesalahan. Baik yang disengaja maupun tidak. Contohnya saat kita menjatuhkan barang milik teman kita atau saat kita tidak sengaja untuk menyinggol teman kita hingga terjatuh nah caranya bagaimana caranya seperti ini kalimat maafkan saya misalnya maafkan saya sudah menjatuhkan pensil kamu siapa yang pernah minta tolong ayo minta tolong dilakukan saat kita membutuhkan sesuatu tetapi kita tidak bisa melakukan sendiri minta tolong dilaku, dilakukan kepada teman orang tua, kakak adik, buku guru, pak guru tetangga dan lain sebagainya Nih, pak tolong ambilkan buku saya di atas meja minta tolong itu. Ayo sudah paham atau ada yang ingin bertanya silahkan Bu, Aku tanya kemarin aku menjatuhkan kaca punya kakakku Tapi kakakku gak tahu kacanya pecah Gimana bu? Ya, kamu harus minta maaf Ira nanti Kalau kamu di rumah harus minta maaf sama kakakmu ya Janji loh ya Ya, betul, Ira ya. Kamu dapat bintang dua Sekarang, Dina, Ibu tunjuk Sebutkan kapan kita harus minta tolong Saat aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi Betul, Dina, kamu dapat bintang 2 Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan Kapan harus minta tolong Kapan harus minta maaf Dan bagaimana caranya jadi, kalian sudah bisa melaksanakan sendiri di rumah, atau dimanapun kalian berada. Sudah janji, jangan malu untuk meminta maaf, atau jangan malu untuk minta tolong. Bisa, Bu Guru. Pelajaran hari ini kita selesai, kita akhiri. Brahim mau matanya, dina, kamu tadi dapat bintang berapa ya? 5 bu kalau Ira dapat bintang berapa? 4 bintang bu sekarang ibu minta kita simpulkan pelajaran kita hari ini kita yang pertama belajar tentang nyanyi lagu pelangi mengukur pakai penggaris Dan yang terakhir kita belajar tentang Cara minta maaf dan cara minta tolong. Nah, hari ini sekian dari Burahayu. Oh ya, di rumah jangan lupa belajar, jangan lupa dibaca bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.